Kembali lagi bersama saya Dan video ini, kali ini saya akan membahas tentang Keris legendaris atau keris leluhur dari kerajaan Majapahit Yang masih tercancap di Tanah Jawa Dimana keris leluhur dari Majapahit ini Masih tertancap di Tanah Jawa Dan konon katanya Hanya keturunan terah dari Raja Majapahit sendiri yang mampu mencabut kembali keris leluhur yang masih tertancap di Pulau Jawa ini. Dimana diketahui bahwasanya Pulau Jawa ini menyimpan 1001 misteri dan juga merupakan tanah perjanjian. Dimana perjanjian yang terkenal di dalam tanah Jawa ini adalah perjanjian antara Syekh Subakir dan Sabdo Palonoyo Genggong. Di mana Sabdo Palonoyo Ginggong ini terkenal sebagai abdi dalam Kinasih para raja Majapahit? Di mana Sabdo Palonoyo Ginggong ini memomong dari momongan pertama atau raja pertama Majapahit sampai generasi-generasi berikutnya? Di mana pula diketahui bahwasanya Sang Hyang Sabdo Palonoyo Genggong ini merupakan abdi dalam paling setia kepada tuannya dan Sabdo Paloneo Ginggong ini sendiri sudah mengikarkan berikrar janji dan sumpah setia kepada majikannya dan mengenai keris pusaka leluhur ini tentunya Sang Hyang Sabdo palon juga mengetahui tentang keris leluhur dari kerajaan Majapahit dimana Keris leluhur terah dari kerajaan Majapahit ini masih tertancap di Pulau Jawa dan menjadi kekuatan penyangga Pulau Jawa ini sendiri. Karena mitosnya, mitosnya bahwasanya bila mana keris leluhur dari kerajaan Majapahit itu dicabut maka Tanah Jawa akan mengalami gempa maha dahsyat. Tanah Jawa akan hancur lebur Dan Tanah Jawa akan menghilang dari peta dunia Karena Tanah Jawa bisa berdiri dan tegak Itu karena kekuatan dari keris terah Majapahit itu sendiri Dimana keris itu memiliki, memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, sangat besar dan sampai saat ini tidak ada paranormal, pinit orang pintar, dukun ataupun Pak Kiai, Pak Pendeta atau yang lainnya pun Yang bisa mencabut keris itu Karena keris itu tidak bisa dicabut oleh siapapun juga Dan hanya bisa dicabut oleh keturunan asli dari terah Majapahit itu sendiri di mana keturunan asli dari Tra Majapahit itu sendiri itu juga dijuluki sebagai Ratu Adil. Karena ada sebagian orang yang meyakini bahwasanya Sang Ratu Adil ini masih memiliki trah darah dari Kerajaan Majapahit sehingga dia akan menjadi momongannya kaki Sabdopalon Noyo Genggong. Di mana ratu adil ini akhir-akhir ini, hari-hari ini dia sudah mulai muncul, sudah mulai menampakkan diri. Dan sang ratu adil ini tentunya satu-satunya pribadi atau orang yang mampu mencabut keris terah Majapahit itu. Karena keris terah leluhur Majapahit itu sangat... Diperlukan Atau syarat utama Syarat wajib Untuk membangkitkan kembali Kejayaan Majapahit Di tanah air di mana Keris itu Akan menjadi patokan utama Untuk kebangkitan Di Nusantara ini Maka dari itu Keris itu sangat berperan penting Untuk syarat-syarat Dari Berdirinya kembali sang majapahit itu tergenapi. Dimana keris itu akan dicabut oleh ratu adil dan akan mengakibatkan gempa luar biasa dan akan menghancurkan pulau ini. Maka dari itu sang ajijaya baya meramalkan bahwasanya antara 2024 sampai 2005 akan terjadi bencana mahadasyat Yang akan menghancurkan tanah Jawa ini Dan sekitarnya Dimana Wong-wong Jawa koyok gabah di Tampi. Orang Jawa akan seperti gabah diinteri Bukan di Tampi, Seperti gabah diinteri Seperti gabah yang tidak tahu arah Dimana orang-orang Jawa saat bencana itu terjadi Orang-orang Jawa seperti Beras atau gabah yang tidak tahu arah, tidak tahu mau kemana lagi, yang bisa diperbuat hanyalah pasrah kepada sang maha kuasa. Kalau takdirnya mati seperti itu, yaudah nikmati saja kematian yang seperti itu. Dimana Kris Majapahit ini sendiri, tentunya energi atau kekuatan Kris ini sendiri sudah mengetahui siapakah tuan dia berikutnya. Siapakah pemilik dia selanjutnya dari generasi trah Majapahit. Tentunya sudah ada kontak batin. Sudah ada respon antara kekuatan dari keris itu dan orangnya yang akan memiliki keris itu yakni Sang Ratu Adil itu sendiri. Dan Ratu Adil tidak akan menjadi presiden di zaman ini. Karena Ratu Adil akan menjadi seorang raja atau ratu Di zaman baru di mana zaman itu akan berdirinya kembali Kerajaan Majapahit di Nusantara ini Jadi perlu ditegaskan lagi Ratu Adil akan menjadi sosok raja atau ratu Di zaman baru Bukan zaman sekarang Karena di zaman sekarang Ratu Adil masih dalam kesulitan Dimana Ratu Adil masih menjadi manusia biasa Dan keris yang tertancap di Tanah Jawa itu Itu merupakan keris kadewatan Keris kedewaan Keris yang memiliki kekuatan dewa Dimana kekuatannya luar biasa Kalau di dalam ajaran Islam Itu sama saja keris itu memiliki kekuatan Malaikat Begitu luar biasa Kekuatannya Maka dari itu bila mana sang ratu adil Sanggup dan sudah Mengambil ke situ Maka sang ratu adil akan menjadi Manusia setengah dewa Atau manusia setengah Malaikat Dengan kekuatannya Kesaktiannya yang Sakti mandiraguna tanpa haji haji Sakti mandraguna tanpa jimat apapun, tanpa bantuan makhluk apapun, dia sudah sakti mandraguna. Itu sekian pemberitahuan dari saya. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ini, dan nyalakan juga notifikasi loncengnya, supaya kamu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis.